Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah halal family Welcome to the channel beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day In today's video guys We'll be reacting to different types of ghosts in Indonesia This video was suggested by Kevin Kevin 7491 Terima kasih Thank you very much you'll create Merci for your kind suggestion The video is by Risky Ripley And the link is in the description In case you guys wanted to check it out So without further ado Let's get started with this video This should be fun Different types of ghosts in Indonesia <laughs> Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Halo semua Di video sebelumnya aku pernah membuat judul jenis-jenis hantu di Indonesia Dengan menggambarkan hantu-hantu umum di wilayah Nusantara Seperti Pocong, kuntilanak, dan juga Tuyul Untuk melihat full video ini kalian bisa klik link di pojok kanan atas ini ya Oh, wow. Nah, di video kali ini aku akan mengilustrasikan hantu-hantu terkenal yang hanya tinggal I don't like horror movies too much, guys. Wilayah -wilayah <laughs> di Indonesia. Tentu saja beserta sedikit latar belakang dari masing-masing hantu. Yang pertama ada Number one. manis jembatan ancol. Nama aslinya adalah Maryam gadis bunga desa cantik yang hidup pada era enam an. latar belakang kematiannya bermula ketika dia mencoba mempertahankan kehormatannya saat oleh beberapa pemuda. sehingga dia terjatuh dan mati di sekitar jembatan Ancol. arwahnya lalu penasaran dan bergentayangan di sana. Cerita si Manis Jembatan Ancol cukup populer, sampai dibuatkan seri TV-nya di tahun 90-an. Oh. Hmm, menurut saya, penggambaran pada sinetronnya lebih ke wanita seksi agar rating TV-nya tinggi. Kalau benar penampakan aslinya seperti ini, pasti judulnya jadi Si Seksi Jembatan Ancol, kan? Yang kedua adalah susternya. Nomor 2. dan berjalan dengan ngesot atau menyeret kakinya karena kakinya hancur. Kisahnya berasal dari salah satu rumah sakit di Jakarta. Digisahkan Oh my god. secara brutal oleh dokter. Oh, arwahnya gentayangan di sekitar rumah sakit. Oh. Rumornya juga, kalau ketemu suster ngesot, badan akan terasa kaku karena ketakutan, dan nggak bisa jalan sampai dia lewat dan hilang. Wah, tiga menit bisa bersatu tiga jam dong ya. Nah, yang ketiga, masuk ke produktor. Kali ini datang dari kotaku Surabaya. I thought this video was going to be funny. Nama hantunya adalah. Number three. I wasn't ready for this. Dan oh, another nurse. Menipis dari proporsi manusia normal. Kisahnya sendiri berawal dari seorang suster yang karena kelan bekerja, dia tidak konsentrasi pada saat memasuki lift yang pada saat itu sedang rusak, oh. lalu dia terjatuh ke bawah dan terkejut oh. lift dari atas sehingga tubuhnya pun... dia tergantung oleh elevator rumah sakit itu kini sekarang oh sudah goodness. menjadi mall tetapi pada area tertentu masih terasa aura mistisnya kalau aku sih merasakannya pada area lift di malam hari ada beberapa cerita dari pengunjung bioskop setelah nonton midnight lecingnya terkadang tidak bisa menutup seakan-akan wow. ada pemancar tombol dari luar Oh no Oke okay, Number 4 dia adalah pastor buntung TPU jeruk purut Wah, wow. hantu kali ini berupa penampakan laki-laki dengan seragam like pastor pakai kepala Jadi, kepalanya dia bawa sendiri di tangannya dia juga ditemani oleh seekor anjing jadi-jadian. ceritanya, pastur ini salah pulang. Ia mencari-cari tempat makam kuburannya yang sebenarnya ada di unit Kristen TPU Tanah Kusir. Sedangkan di TPU Jurut Purut hanya ada pemakaman unit Islam. Katanya juga jika ingin melihat hantu pastur ini, datanglah ke TPU Jurut Purut di tengah malam dengan teman berjumlah ganjil dan mulailah memutari kawasan tersebut ada pula. Siapa yang main bola di kuburan? Oh, they kicked his head. Or head. Nomor 5. Merah terowongan Casablanca. Casablanca. Penampakan hantu ini adalah seorang wanita menyeramkan berbaju warna merah dan berambut panjang yang This is, Oh, man that head melayang ataupun terangka di langit-langitnya asal ceritanya konon ada pasangan yang terlibat hubungan terlarang sampai si wanita hamil lelakinya tidak mau bertanggung jawab keduanya lalu bertengkar hebat sampai si wanita terbunuh wanita itu pun dikuburkan diam-diam di lubang pembangunan terowongan kasar tanpa sepengetahuan siapapun arahnya pun lalu mendendam menjadi kuntilanak merah Menurut masyarakat sekitar, untuk menghindari kejadian mistis di terowongan tersebut, kendaraan yang lewat disarankan membunyikan klakson sebagai isyarat oh. untuk melintas. ...makhluk terakhir, ada beberapa tempat angker terkenal yang hantunya tidak saya gambarkan. Karena tampilan dan karakter hantu-hantunya... Apa itu, ...kereta hantu manggarai. Klender Jakarta, Rumah Hantu Dharma Surabaya. Oh, uh, these are the places that might be haunted. Oh, how oh, oh, oh, oh, scary! Hantu, Dharmo, Dan juga Gunung Salak. I don't know like why people like this man. Dan inilah. Why do people like scaring themselves? It's not cool. Ada yang laughing voice funny. <laughs> number 6, guys. Number 6. <laughs> Tosok ini digambarkan sebagai wanita cantik yang menjaga dan menguasai daerah laut serta pantai selatan Jawa. Dia tampil dengan pakaian era kerajaan Jawa lama, didominasi warna hijau dan emas yang megah. Tidak seperti hantu-hantu sebelumnya yang lebih sejenis arwah penasaran, Nyi Roro Kidul mempunyai tingkatan jauh lebih tinggi karena mempunyai kesaktian bahkan kerajaan tak kasat mata. Banyak sekali versi cerita asal usul Nyi Roro Kidul, jadi saya tidak ceritakan di sini ya karena akan terlalu panjang. Oh ya, kabarnya kalau kalian bermain pantai selatan ini dianjurkan tidak memakai pakaian berwarna hijau karena bisa hilang di telan ombak dan dibawa ke kerajaan Nyiroro Kidul hmm. Oke, okay, itulah beberapa hantu terkenal di Indonesia yang tinggal atau menjadi penguasa di wilayah tertentu. Kalau ada yang terlewat, kalian bisa bantu lengkapi dengan tulis di komen ya. Dan terakhir, ada temanku yang ingin ikut beri pesan nih oh. subscribe <laughs> ya yeah. crazy that's scary that's crazy there's a lot of uh, i guess ghosts in Indi indonesia you know uh, how i feel about ghosts. i don't believe that they exist but i do believe in indians and if uh, you know Uh, either genes and ghosts if they exist, I don't want nothing to do with them. Uh, they, they live their life. I live mine. Uh, you know. <laughs> <laughs> I don't want no interaction with them but some of these movies are pretty scary especially that old lady yeah, scared me and I hope you guys enjoyed and found it funny or scary as well if you did then smash that like button and also subscribe to the channel if you like me to check out any other cool and non scary videos and please put in the comment section below thank you very much for all your love and support guys I hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family inshallah I'll see you guys in the next video take care